Halo, nama saya Anisa, umur saya 27 tahun dari Jakarta. Sebelum minum Slim Trifinity, berat saya 73 kg dan setelah konsumsi 4 box selama 2 setengah bulan, berat saya turun 12 kg menjadi 61 kg.